Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membuat kloset jongkok lengkap dengan view atas, depan, dan samping Yap, sebelum memulai videonya, baik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video tutorial autoket lainnya Jack, Jack. Cek Halo sobat itu, selamat datang kembali di channel checkgambar.com. Dengan saya Mawar di sini. Hari ini kita akan memulai video tutorialnya. Uh, langsung saja kita buka Pada kali ini di video ini saya akan membuat tutorial kloset tiongkok view atas, depan dan samping. Baik right, teman-teman, kita mulai saja video tutorialnya. Dengan perintah REC enter lalu kita blok sembarang klik sembarang ketika okay, keo masukkan lebar 400,550 dengan skala mili kita export enter lalu kita copy ke tengah plan ini ya yeah setelah itu kita tr enter hapus bagian di sini yang tidak diperlukan kita offset 120 enter kita offset lagi ke atas 120 enter lalu kita offset ke bagian sini ya. 80 enter kita bikin line di sini teman-teman. Lalu kita bikin garis melengkung di bagian sininya. A, enter klik di sini dan di sini. Setelah itu kita trim bagian yang tidak diperlukan. TR enter dua kali. Ini di sini di sini setelah ini kita bikin offset dulu yang bagian sininya 150, enter kita bikin lingkaran di sini, saya enter 10, di sini juga saya enter 45, kita offset bagian sini sebanyak 30. 30 mili 30 mili ini buat bagian ketebalannya teman-teman R enter hapus ini hapus kita tarik yang bagian biru di sini titik biru ke sini sebanyak 20 tarik ke belakang 26 lalu kita bikin offset dulu kesini teman-teman, offset 30 lagi tebalannya. ini ya, bagian sini kita hapus nih, ini, ini kita sambungkan garis yang putus dengan cara X enter dua kali, setelah enter dua kali. setelah itu kita hapus ini juga. Nah, untuk bagian ini kita bikin. ini setengah lingkaran lagi, teman-teman. Dengan cara A enter ketik bagian ini. Terus yang di sininya. Kita kan di lalu kita enter ini di sini ya. nah setelah ini kita offset bagian yang miring ini kalau ini kurang ke kiri kita block dulu kira-kira aja teman-teman segini misalkan lalu kita offset 30 Nah bagian ini kita bisa hapus. Ini kita copy. Kita trim dulu teman-teman. TR, enter, enter. Ini. Oh, ini tidak sambung ya garisnya. Kita EX, enter dua kali. Kita trim nah bagaimana teman-teman kita copy dulu ini sebanyak 12 setelah itu kita blok copy kita masukkan R sebanyak misalkan 10 ya bentar kita run disini kalau 10 kita kasih jarum lagi 20 misalkan nah segini misal ntar lalu kita extend ya maksudnya ini diklik, ini diklik kita block nah kalau kami menyesuaikan garisnya nah pada garis ini kita kita R teman-teman nah, ini juga kita ke R ini udah hapus aja ini dari sini kita sambungkan fx enter dua kali juga kita tr ini kita tr teman -teman. ini sebagai garis yang petandanya ini yang dihapus nah lalu kita blok bagian sini kita mi untuk mirror enter Nah, kita tarik di sini lalu kita klik no kalau di seri 2020 mungkin ada tulisan begini nih. 2018 nih kita no. maka sudah jadi view ke atas ya nah kita bikin ke sampingnya copy dulu ini ke sini ke atas kita rotate Keluar rotasi kita bikin garis bantu ya teman-teman tarik kesini aja nah kita bikin garis kita kasih ketebalan 30 teman-teman ini bagian sini kita tarik garis ini juga Pada bagian sini kita agak garis lagi, harus bantu Kita offset ke bawah teman-teman Offset -teman. sebanyak 2,5,3 Misalkan Nah, segini Terus Kita bikin lengkungan ke sini Terbentuk lagi nih teman-teman A enter klik di sini lalu di sini lalu di sini kalau bentuknya terlalu cembung gitu kita tarik ke dalam nah segini misalkan terus kita lagi ini Bener -bener kita benarin dulu, kita ada di sini, nanti kita bikin nggak A lagi dari sengkong, A N K di sini, di sini, di sini, oke nah, kita gitu kurang lebihnya, ini kita K R, ini juga bagian sini atasnya. Nih, klik ini klik disini sebagai episodenya kalau kata drafter ngapak channel drafter ngapak terima kasih itu sudah subscribe channel ini teman-teman buat belajar dasarnya bisa ke channel drafter ngapak itu basic buat basic yang card kita push itu garisnya ini kita build block kita trim. ini juga nah ini udah jadi tampak samping closet jongkoknya lalu so, kita bikin tampak depan kita block, move ke samping kita block rot kasih lakukan kasi, lalu kita tarik garis jantung ya teman-teman, kesini, kesini, kita copy aja ketebalan ya di sini, terus yang garis lengkungan kita copy ke bawah, kurang lebih kita samakan di sini kita tahan shift, klik kanan, pilih yang form, lalu klik ini kesini, teman -teman. ke sini teman-teman kita ini, nah setelah ini kita tarik garis yang ini teman-teman bisa sebagian sisinya saja yang diambil, buat acuan nanti kita bisa mirror kayak view top tadi kita akan ke bagian sini yang menghubungi lalu, lalu kita A lagi bagian sini dengan Kita tunggu di sini kita mirror ini kita mirror aja dulu lalu kita trim bagian jadi tidak mau demang teman-teman. mudah bukan okay? kita hapus lagi ini. Nah. ini view atas samping dan depan jadi teman-teman seperti ini lebih rasanya ini kurang lurus teman-teman bisa ketik e-menter lalu kita tahan ke kanan zip dari midpointnya nah ini kan kita pilih segitiga ini teman-teman nah sudah jadi teman-teman teman-teman bisa tinggal tambahkan dimensinya Misalkan nih, ya, nanti enter. Ini kan kecil, teman-teman bisa pakai properti Kita cari ininya, misalkan 12. Nah ininya teman-teman, susah -teman. langsung kita sesuaikan lagi teksnya. Misalkan 2, 3. Ya ini udah gede. Kita cari lagi teman-teman. ininya kita nol aja enggak ada koma di belakangnya ini sudah bersih seperti itu kita delete sisi yang lainnya kita ma enter kita klik ini sebagai penyama lalu kita ini kita kliknya delete enter Kita klik di sini di sini kita MA lagi enter M MA teman-teman MA enter klik ini daily lagi enter klik ini sini M A buat penyama dimensinya ya bagaimana teman-teman. Udah bukan. Nah, sekian video tutorial dari saya. Terima kasih sudah setia di channel nomor.com Buat dapat updatean selalu teman-teman bisa subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbarunya. Sekian dari saya Mori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.